Halo teman-teman, welcome to my youtube channel, si keren boy Kita masih berada di aliran sungai teman-teman, tuh lihat aliran sungainya Mari kita mencari mainan, wow, lihat Loh, loh, loh, loh, loh. mainan teman-teman, lihat Ini apa teman-teman, kalau bukan mainan, yang berada di tepi sungai, lihat Wow, wow Ternyata banyak teman-teman mainannya teman-teman. Mari kita ambilin satu persatu ya teman-teman. Wow, kita selamatkan dari genangan air ini. Wow tuh, lihat banyak sekali mainannya. Wow. Mari kita ambil yang dari yang ini. Wow, ini ada pesawat helikopter ternyatanya teman-teman. Lihat. Wah. Wow. Oke kita. Taruh sini, kita selamatkan di tepi. Wah, ini di aliran sungai teman-teman tuh. -teman. Tu, lihat tu, lihat Wah, lihat. lihat. Kalau nggak diselamatkan, ini akan terbawa arus teman-teman. Lihat. Wow, ada huluk. Nih, kalau nggak percaya nih. huluk nah. Tu, lihat tuh, tuh, tuh, tuh. terbawa arus teman-teman. Kalau nggak diselamatin itu bisa bahaya teman-teman. Mari kita selamatkan dan bawa ke tepian. Wah lagi-lagi, wah, nih, kalau nggak percaya nih tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh wah, lihat udah, ini si Valentino Rossi tuh tuh, tuh, tuh, tuh, dan makanya kita harus diselamatkan ini nih, Valentino Rossi wow, Valentino, motornya Valentino Rossi ya teman-teman Wah, wow, 46 nih, 46 Wow, kita taruh sini Lanjut Nih, ada si Gan nih Tuh, tuh Kalau nggak diselamatkan ini bisa-bisa Terbawa arus Nah, makanya kita selamatkan Ah, Ini dia, siapa ini Wow, mobil lagi Ini terbawa arus dari sana Terus ke sini teman-teman Tuh, wah wow, bisa Bahaya kalau nggak diselamatkan Mari kita selamatkan Wah, lagi nih. Wah, ada mobil L300 ya. L300 berwarna merah. Wah, kita selamatkan juga. Ini dia pesawat helikopter berwarna merah. Tadi berwarna hiri, biru sama kuning. Ini yang berwarna merah. tuh. Nah, ini yang terakhir nih. Sound sip. Wow, siapa nih yang suka nonton Sound the Ship, Sarel Sound the Soundscape. Oke. Okay. Wow, kita sudah menyelamatkan semua mainan, teman-teman. Tuh, tidak ada lagi tuh mainannya. Ini adalah aliran sungai, teman-teman. Tuh lihat ke sana tuh. Wow. Sudah terselamatkan semua di sini. Oke, okay. terima kasih telah menonton video dari Sikren Boy ya, teman-teman. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalian. Supaya si keren boy terus rajin upload video Terima kasih telah menonton video ini